Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala wal mursanin. Sayyidina wa, habibina, wa Rahamalah yang harus sayangi. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sihat walafiat. Disyukuri. Alhamdulillah. Salam semoga senantiasa tercurah kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma Amin. Berdekat karinya ada yang bertanya tentang ilmu yang bernama asma kurung atau lembu sekila memang ilmu itu ngetrend dari zaman ke zaman memang itu ngetrend terutama orang-orang yang senang bila diri walaupun orang nggak senang serang bila diri pun ilmu itu ngetrend dari zaman ke zaman dulu saya masih masih muda itu juga kayak begitu wah kalau namanya ilmu asma kurung lembu sekila itu senang apa yang dimaksud asma kurung itu itu doa, jika itu dibaca hidup kita seperti mendapatkan seperti dikurung dilindungi di oleh Allah itu. Ya. kalau lembu sekilan itu jika ada orang niat jahat, insya Allah tidak akan sampai saya pernah ilmu itu tak gabung tak gabung tak, tak puasain asma kurungnya seminggu, lembu sekilannya seminggu kita puasain bisa puasa seperti Romanto tapi kalau saya dulu disuruh oleh guru saya, itu puasanya tidak makan yang bernyawa. Apa yang bernyawa ya seperti ayam seperti ikan-ikan itu nggak boleh selama seminggu. Kemudian tak suka juga puasanya mutih. Setiap hari selama satu minggu itu makanya nasi putih, lewat lautnya ada buat ketela pohon itu. Jadi kalau ngasih putih aja saya, eno, apa, enggak bisa banyak, tapi agar banyak Saya, jadi makan nasi, lauknya, ketira pohon di godok itu Ternyata enak, saya bisa tahan satu minggu Bapak doanya Bismillahillalli wa wa saya ulang bismillahilladzi layaburru ma'asmihi syai'un fil arodi wa lafisamai wa wasame'u'l alim bismillahilladzi <tuk> layadurru ma'asmihi syai'un <tangan> fil arodi wa lafisamai wa wasame'u'l alim itu tak baca penghari saya gunali Alhamdulillah hasilnya banyak Ya, saya nggak minta, ya, nggak minta celakan tidak. Tapi saya sering terjadi hal-hal yang di luar dugaan saya. Saya beberapa kali tabrakan, dan alhamdulillah lecet pun tidak pernah. Walaupun mobil saya rusak, itu pernah seperti itu. Bahkan saya pernah, itu ketika saya senangnya melintang, ya. Itu ketika saya berdiri. Di bawah pohon itu, tiba-tiba kaki saya ada bus, bus, bus itu. Kok isi siapa ini? Ya? lihat itu ular kobra? Apa ini mau makhluk saya, mau apa yang saya? Alhamdulillah, nggak sampai, dan itu sampai lemes sendiri dia. Jadi lemes sendiri, pernah seperti itu. Ini yang Asmaku, apa asma roomnya? Yang lebih sekiranya itu dibaca, yang dibaca air kursi setiap habis sonat, baca kursi 8 penjuru menghadap ke barat tujuh kali serong kanan, tujuh kali menghadap utara, tujuh kali serong lagi, kiri Abang, anu, serong kanan lagi, tujuh kali Mendapat, menghadap ke selatan, tujuh kali serong dikit, tujuh kali terus, baca lagi, sampai 8 penjuru masing-masing tujuh kali selama, satu minggu Puasa kalau bisa putih, jadi pasang putih itu makanya nasi putih, yang diminum air putih. Ada pertanyaan, apa puasa putih itu boleh? Boleh. Karena apa? Ali itu sering puasa hitam. Apa puasa hitam itu puasa yang dimakan hanya kurma. Nah kalau disana kan makannya orang sana kurma. Dari sini, makannya orang sini apa? Nasi, maka makanya nasi. Nasi aja itu asal kalau disentuh makan, makanya puasa hitam. Kalau di sini, puasa mote. Jadi, boleh nggak apa-apa? Boleh nggak apa-apa? Insya Allah, puasa mote itu kalau dijalankan, itu memang luar biasa. Insya Allah, doa mudah dan saja Nah, itu biasanya untuk... Diri. atau orang yang punya hajat yang berat sulit untuk dicapai punya cita-cita yang berat sulit dicapai bisa juga dengan cara berpuasa mudik bahkan saya pernah puasa mudik 40 hari itu karena saya ingin orang punya hajat yang bagi saya sulit tapi ternyata setelah saya membaca doa dengan maksimal waktu itu saya baca harinya soal sama apa itu salah punya, sama eksosi, tak baca sebanyak banyaknya. Alhamdulillah, cita-cita saya yang sangat berat waktu itu, akhirnya alhamdulillah sudah tercapai. Maka bisa, anda jalankan, anda lakukan, nah, tetapi punya cita-cita yang tinggi. Kalau untuk diri itu dengan cara asma kurung atau lombosiran. Insya Insya'Allah saya dulu banyak tentara-tentara yang mau ke timur-timur waktu itu minta sama-sama saya tak pada baca ini doanya ini kalau bisa puasa dulu Alhamdulillah dibaca dengan maksimal sampai-sampai dia kaget kalau dia nempel di pohon itu musuh pun nggak tahu ketika nempel di tempol, musuh pun nggak tahu ketika dia tiara musuh itu sampai menginjak-menginjak dia pun nggak tahu itu barangannya Asmaul Ulum Bismillahirrahmanirrahim Raya Duro Maasmi Shalihil Aalim Warafisa Mai Wosamurani Atwa Eksisi Per Sudut Perarah angin Itu Tujuh Kali Insyaallah Manfaat Barokah Dong dan kita dilindungi Allah dalam segala hal dimudahkan oleh Allah dalam segala hal dijaga oleh Allah dalam segala hal sehingga kita menjadi orang Selamat Dunia Akhirat bahagia dunia akhirat di Barokatul amin Terima kasih menderungkan berkata kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh